Assalamualaikum. Halo pemirsa YouTube. Salam jumpa kembali di channel Tim Anggur Pesawaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kutu perisai pada pohon anggur, pemirsa. Jadi kutu perisai ini adalah merupakan hama penyakit pemirsa yang bisa menghambat kesuburan pertumbuhan anggur kita. Jadi, kita harus menangani kutu perisai ini dengan serius, sebab apabila kita tidak menangani dengan serius, kutu perisai ini akan menghambat kesuburan anggur disebabkan. Nutrisi penting yang ada di dalam pohon anggur untuk kesuburan anggur itu sendiri dihisap oleh kutub perisai pemirsa Terkadang kita sudah melakukan pemupukan, perbaikan media tanam, anggur masih tetap tidak tumbuh dengan baik pemirsa Namun kita tidak memperhatikan tentang keberadaan kutub perisai yang banyak yang melekat pada pohon anggur pemirsa kutu perisai ini akan membuat pucuk-pucuk anggur tidak tumbuh dengan baik pemirsa. Pucuk anggur yang keluar dari mata tunas tidak besar pemirsa apabila terlalu banyak kutu perisai pada batang anggur. Dia tumbuh kecil dengan batang yang kecil. Itu disebabkan kutu perisai yang terlalu banyak yang melekat pada pohon anggur pemirsa. Jadi sebenarnya pemirsa kita bisa memberantas kutu perisa ini dengan sangat mudah ya pemirsa. Namun terkadang kita tidak memperhatikan betapa bahayanya kutu perisa itu sendiri pemirsa. Terkadang apabila terlalu banyak pemirsa kutu perisa ini dapat perlahan mem mematikan pohon anggur kita pemirsa walaupun tidak sekaligus namun berlahan pohon anggur kita bisa mengering pemirsa dikarenakan terlalu banyaknya kutu perisai yang menempel pada batang anggur jadi kita harus membasminya segera ya pemirsa jangan ditunggu lama sebab pohon anggur kita membutuhkan nutrisi yang banyak pemirsa untuk cepat tumbuh jadi, caranya pemirsa sangat simpel, sangat mudah. Kita bisa menggunakan air sabun, saya biasa menggunakan pemutih baju pemirsa dengan merek panis, ya pemirsa. Biasanya, kalau menggunakan panis ini, pemirsa, satu minggu tutup perisai langsung hilang, pemirsa. Kita masukkan panis ini ke dalam botol kecil, ya pemirsa lebih mudah kita mengaplikasikan ke pohon anggur pemirsa kita bisa menggunakan sikat gigi ya, pemirsa tidak perlu kita menambah air ya pemirsa cukup kita pindahkan ke dalam botol lalu kita oles-oleskan di batang anggur yang terkena serangan kutu perisai ya, pemirsa jadi dengan cara ini pemirsa sudah teruji butuh perisai kabur Pemirsa tidak menempel dan menggunakan panis ini Pemirsa tidak menyebabkan batang anggur menjadi mati Pemirsa cukup aman karena saya sudah beberapa kali mencoba menggunakan cara ini ya Pemirsa cukup aman untuk pohon anggur kita Pemirsa pemirsa cukup menggunakan panis saja pemirsa jadi bila pemirsa menyukai video ini mohon bantu like subscribe dan bagikan pemirsa demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh